di pertama kita sudah mendapatkan asupan vitamin Cidukan semalam Saat Rudy Salim video call dengan Bapak Bilar dan Abang El Masya Allah, walaupun blur persahabat ya tentu kita merasa bahagia Karena vitamin muncul persahabat ya Kita merasa bahagia dan pastinya kita merasa bangga Dengan Abang El, dengan Bapak B, Masya Allah mereka Alhamdulillah sehat dan ternyata semalam juga lagi pada makan bareng di Wolfgangs Masya Allah, saya selalu untuk idola kesayangan dan henti yang mendoakan yang terbaik untuk mereka Semoga rumah tangganya Rukun bahagia kembali Dan semoga dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Rudy Salim aja menuliskan sebuah kalimat Pasangan fenomenal lagi makan di Wolfgangs Wow! Pasangan fenomenal loh, langsung disampaikan oleh Rudi Salim. Postingan ini pun diunggah kembali oleh akun Fatihnya Leslar. Kalimat caption pun dituliskan, Masya Allah, tuh kan, abang udah bisa ngenyet daging saking lamanya nggak nongol. Redup-redup juga nggak apa-apa kok, mas, makasih kok Rudi Salim vitaminnya. <laughs> Masya Allah, luar biasa, kita merasa bangga. Partner bisnis yang sangat luar biasa, Rudi Salim, semoga sukses terus, bahagia selalu, amin. Di postingan ini pun banyak sekali dibanjiri komentar. Di antaranya dari akun, Puja Jayanti mengatakan, Partner bisnis yang tidak menjatuhkan Leslar pada saat Leslar tersandung. Masalah diwawancarai tentang Leslar pun, beliau angkat bicara, salus sama kok Rudi. Masya Allah, terbaik banget ya, mudah-mudahan. Sukses untuk keduanya, bisnisnya pun selalu diberikan kelancaran. Kemudian disimak juga persahabatnya di uangkan Lesti Fashion. Aduh, udah lama banget ya nggak bahas outfitnya Bunda Lesti. Ini kita bahas tasnya Bunda Lesti yang sangat branded. Bukan mau sombong, tetapi kita tahu Lesti Kejora bukan kaleng-kaleng dimulai tas Gucci persahabatnya ini dibantrol 29.137.860 rupiah. Untuk berikutnya merek Dior dibanderol seharga 86 juta rupiah. Wow. Ada juga persahabatnya merek Chanel dibanderol seharga 71.793.785 rupiah. Dan berikutnya masih merek Chanel persahabatnya. Ini seharga 71 jutaan. Untuk berikutnya, Hermes Paris dibanderol seharga 182 jutaan lebih. Wow! Ini harga yang sangat tinggi sekali, bersahabat. Ya. Mudah-mudahan berkah selalu barokah untuk rezekinya. Dan semoga rezeki idola kita juga bisa nular ke kita semuanya. Amin. Kemudian, persahabat disimbang juga ada sebuah artikel, persahabatnya mengenai pub dance yang menunjukkan surat-surat mobil Rizky Bilar. Kita simak nih dari Coretaret ID, bersama ya. dia ada sebuah postingan kalimat juga. Ayah Rizky Bilar tunjukkan BPKB mobil mewah milik anaknya pasca tuding Rizky Bilar hanya pinjam mobil. Kita simak persamaannya. Ada sebuah artikel di postingan ini Keluarga Rizky Billar memberikan klarifikasi terhadap tudingan bahwa mobil yang dipergunakan Rizky Bilar adalah pinjaman Terlihat dalam Youtube dari kakak Rizky Bilar Ayahnya memperlihatkan beberapa BPKB mobil yang dimiliki Rizky Bilar Ini real sahabat ya dance hanya menunjukkan kepada orang-orang yang mau fitnah bahwa mobil tersebut real Itu milik seorang Rizky Bilar Kita hanya bisa mendoakan yang terbaik ya Mudah-mudahan keluarga besar juga selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Kemudian persahabat Ada kabar juga bahwa Lesti Kejora masuk nominasi di Silat Awards 2022 Tentu di Silat Awards 2022 ini Para fans terkhusus Lesa Force persahabatnya, kompak tidak memvoting Bunda Lesti di ajang ini. Dikarenakan, persahabatnya Bunda Lesti Kejora, itu bukan artis sensasi, tapi artis penuh dengan prestasi. Kita tentunya kagum juga dengan kekompakan fans yang sangat luar biasa, selalu mendukung karya dan prestasinya Bunda Lesti, tidak sensasi, persahabatnya. Karena di Silet Award ini Bunda Lesti Kejara, masuk tiga kategori nominasi. Yang pertama viral tersilet. Yang kedua juga persahabat ya ada nominasi kehidupan tersilet. Dan berikutnya juga ada tentunya nominasi asmara tersilet. Di sini persahabat. Warga Konoha Kompak tidak memvoting atau mendukung Bunda Lesti Kejora di ajang Silet World 2022. Tetap, persahabat ya, kekompakan kita tertuju untuk karya-karyanya Bunda Lesti Kejora. Kemudian juga, persahabat ya, kita simak nih ada kabar baik banget untuk warga Konoha. Kabar ini kita dapatkan dari akun fanbase Vales anal nya Lesti, ada sebuah kalimat persahabatnya, ini informasi yang sangat membahagiakan Dapat kabar baik, TV sebelah mau ngontrak dede tapi belum ACC Wow, ternyata TV sebelah mau ngontrak Bunda Lese Kejora tapi belum ACC persahabat ya Ini kabar baik banget nih untuk semuanya Doakan saja mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan -mudah Lese Kejora Memberikan kejutan bahagia untuk kita semuanya, amin dan pastinya kita juga masih menunggu kabar terbaru hingga cidukan vitamin lainnya di pagi ini. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan info-info menarik, bahagia, dari Lesti dan Rizky Bilar, idola kesayangan kita. Ini dulu informasi di pagi ini bagaimana tanggapan kalian. Silahkan berkomentar. Bagi ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.